orang sama Ya, Ini Bu. Bu Ini. ya? Iya. kan dan kata apa-apa. <tuh> nah, 7 senang Tolong kasih nomornya. Katanya, kayak jaket Delapan tiga, kuning. <laughs> pindah. Ya, maksudnya. minor bola 15 6 nah, 16 6 sama ya selalu <tuk> mantap. <tangan> bola Hai, ya. hai, ya. Abu, mentalnya. terus. terus. biar kuat lagi lari ya gol buruk gol Ninja dua dua nampinnya bakal bakal nyari poin dia iya Wow. hei, oh. hei, <laughs> yo no, no, no, no, no, no, no. Hihihi Hihihi Sosong bener nih Bujitin Ini pake dengkul Selalu ya Ya. Terima kasih dari mana? Nomor 4, order Kak, mau mau dan apa Hmm. baik Poin Masuk Masuk banget pan 17, I'm gua bonus poin lagi Ah terima kasih Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Punya 15 wakil Ini pelanggan ini Bagaimana anu lah ya? Ayo, berapa lagi Terus ya? Lagi ya? <laughs> <laughs> ya? Bunyaboy. Bunyaboy. Bunyaboy. Hmm, hmm Hmm, hmm, hmm. ya, yeah. hmm, yeah. hmm, hmm, lagi, hmm, lagi. Mm. Okay. Mm. Okay. la la la la la sama nggak, dulu.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 Tepuk dua-dua, dua dua-dua Nah, dua-dua dua satu dua-dua dua bekas bekas aja 27 Saya mereka sebelahnya Ya, ya, siang sihat, siap terus. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, ya lama masuk masuk naik asal naik naik naik naik naik naik ah masuk ya 31, 31, 31. hmm hmm Masuk, pasir dua, dua. Siap siap. Nah, ya. Eh.